Cara Memperoleh bantuan PKH Untuk Keluarga Miskin Dilansir dari halaman resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 ada 24,79 juta dengan jumlah di perkotaan 9,86 juta dan di perisaan 14,93 juta untuk menanggulangi masalah kemiskinan serta menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, Kementerian Sosial sudah melaksanakan program-program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga-keluarga miskin yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM PKH. Target utama dari PKH ini adalah ibu hamil serta anak-anak dari keluarga miskin. manfaat PKH juga diperuntukkan bagi keluarga disabilitas dan warga lansia. PKH memberikan fasilitas layanan kesehatan atau PASKES dan fasilitas layanan pendidikan atau PASD yang ada di sekitar penerimanya fasilitas-fasilitas itu meliputi pelayanan sosial, dasar kesehatan dan pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Cara menerima manfaat dari program PKH ini harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ada. Kriteria penerima bantuan PKH keluarga miskin dan rentan yang terdapat dalam data terpadu program penanganan pakir miskin yang memiliki komponen kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut a komponen kesehatan ibu hamil atau menyusui anak berusia 0 sampai 6 Tahun yang B komponen pendidikan anak SD atau MI atau sederajat, anak SMP atau MTs atau sederajat, anak SMA atau MA atau sederajat, anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. C komponen kesejahteraan sosial, lanjut usia mulai 60 tahun ke atas. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan yang diterima Jumlah dana yang dibagikan melalui PKH ini disesuaikan dengan keadaan keluarga penerima manfaat atau KPM dengan membagi PKH yang bersifat tetap menjadi PKH reguler dan PKH akses. PKH reguler sebesar Rp 550.000 per tahun dan PKH akses khusus untuk keluarga yang sulit terjangkau sebesar 1 juta. Selain PKH yang bersifat tetap, setiap keluarga juga akan mendapatkan dana tambahan sesuai komponen yang dimiliki keluarga itu. Ada tujuh komponen yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan dana tambahan. Yang pertama, Ibu hamil menerima dana bantuan sebesar 2,4 juta Yang kedua, balita menerima dana bantuan sebesar 2,4 juta Yang ketiga, anak SD menerima dana bantuan sebesar 900 ribu Yang keempat, anak SMP menerima dana bantuan sebesar 1,5 juta Yang kelima, anak SMA menerima dana bantuan sebesar 2 juta Yang keenam, lansia di atas 60 tahun menerima dana bantuan sebesar 2,4 juta. Yang ketujuh, penyandang disabilitas menerima dana bantuan sebesar 2,4 juta. Untuk penerima dana tambahan ini, pemerintah juga memberi batasan. Batasan yang telah ditetapkan adalah satu keluarga penerima dana tambahan maksimal empat komponen.